Kali ini aku akan membagikan cara install Spark AR buat kita untuk membuat filter di Instagram ya kekinian, yang pasti kalian tahu, aku akan membuatnya dan ini step awalnya kita harus install dulu aplikasinya, oke okay? kalian bisa klik isi browser atau browser apapun yang kalian punya terserah kalian, yang penting browser ya Kalau usah banyak cincong, kita langsung download nah ini download ya, kita klik download aja langsung aku udah download bulan ini, kita tinggal buka nah ini bentuknya kayak gini kita tinggal prepare to install kita klik dua kali seperti biasa ya pasti kamu udah tahu lah pasti bilang pinter, pinter sih my crew all smart I believe it nah ini langsung tinggal next saja I accept term in the license agreement Is langsung next next next langsung next saja langsung install begini kita tunggu sampai ini selesai oke jangan lupa kalian subscribe dulu subscribe aku akan bagikan tentang tutorial tentang spark ar studio sampai tuntas aku akan membuatnya juga di instagram dan kalian bisa pakai cara gratis oke okay. lihat aku nanti hmm, mungkin kita cari yang lain oke kita cari tunggu kayak gini ya guys, udah finish kita tinggal klik finish tuh, udah bisa kita pakai. nah, kita tinggal practice di next episode kita akan pakai tunggu tunggu ya sampai jumpa di next episode jangan lupa subscribe dan ini bakal aku masukin ke playlist jadi kalian bisa klik playlistku kamu bisa cek Apakah akan membahas tentang ini dan aku bisa masukin ke playlist dan kalian bisa klik dan kalian bisa putar ulang terus sampai kalian paham, dan semoga bermanfaat. micro the best, share is care, bye.